Hah, ketemuan? Gak bisa yang ini aku lagi di jogja. <tuk> iya nggak di jogja nggak beneran? Gak <tuk> bohong. Nggak ini di jalan kali orang kilometer sembilan kalau nggak salah. Dianulnalan kelat. <tuk> iya, aku nggak bohong. Halo, assalamualaikum bosku. Jumpa lagi Nanti dengan. di sini. Oh, di situ toh? <tuk> Kirain di sana bos halo assalamualaikum bosku jumpa lagi dengan saya Arfan Maulana di Armaul Channel. Di video kali ini saya mau bikin video prank bohong ke pacar di depan celek nggak dikenal yang part kedua Buat kalian yang belum nonton part pertama kalian bisa tonton terlebih dahulu linknya ada di atas ini Seperti apa keseruannya dan reaksinya seperti apa kalian langsung tonton saja ya Namun seperti biasa buat kalian yang belum subscribe silahkan subscribe terlebih dahulu di bawah ini Agar kami makin semangat bikin video-video terbaru dan yang pastinya buat menghibur kalian semua. Oke nggak usah berlama-lama langsung saja kita ke TKP. misi let's go. assalamualaikum. Mau nanya mas, sini konter terdekat kan mana ya? Kota ini. Mas. Soalnya kuota saya mau habis gitu loh. Mau ketemuan. Dari. Oh, ada telepon saya angkat dulu nggak apa, -apa ya? <tuk> aduh, sorry lo, ganggu. Benar, aduh. Halo? Ya Yang? Ah, ketemuan? Gak bisa Yang, ini aku lagi di Jogja. <tuk> oh, no, iya no, di Jogja no. beneran? Gak bohong. ini di jalan kali urang kilometer 9 kalau nggak salah. Yang klaten. Eh, Iya enggak bohong. Enggak lah, enggak. Itu tadi orang lain kok, orang lain ngomong sama sama orang lain kok. Ya, ini aku nganterin Bapak beli kacamata. Bapak. Iya. Ini Bapak ada ada di samping aku. Bapak. Iya, iya punya kacamata tapi kemarin enggak sengaja keinjak adik rusak. Ya udah aku anterin di itu, apa optik dekat matahari itu udah tapi kosong, makanya aku anterin ke Jogja gitu. Ya kalau ketemuan ya nanti malam gak tahu bisa enggak ya? Tadi tadi itu rencananya dari rumah mau beli kacamata sekalian belanja di itu loh, di laris itu loh. Iya sekarang aja kacamatanya belum dapet. Eh, mbak, kacamatanya yang warna hitam ada enggak yang cocok buat bapak saya tolong cariin dulu ya mbak tuh tadi denger enggak aku ngomong sama mbaknya yang jual kacamata iya kan udah dibilang dari tadi aku nggak pernah bohong kamu masih ngotot aja seharusnya kamu bersyukur dong punya cowok sejujur aku ini jarang loh di luar sana ada cowok jujur kayak aku iya dong gimana mbak ada enggak oh kosong ya ya udah e, saya cari tempat lain aja ya mbak Ay, yang ini kacamatanya kosong jadi teleponannya udah dulu ya mau cari tempat lain dulu iya iya beneran masa dari, dari tadi nggak percaya sih nih nih nih dari tadi kamu didengerin bapak loh apa enggak malu aku aja malu loh pak, pak, pak iyalah ini udah di tempat parkir uh... <gak> nggak, aku nggak ketawa, enggak, aku enggak ketawa ini ada yang lucu di depan aku uh, mas parkirnya berapa ya? 2000 ya? oh ya, makasih ya <tuk> no, no, no, no, no. <gak> <tuk> iya beneran, ini yaudah, oh iya, nanti aku kabarin bener, bener, bener aku kabarin nanti kalau enggak kemalaman, kita ketemuan ya iya, <tuk> iya, iya iya, beneran udah, jangan ngabek dong nanti kalau kamu ngambek terus cantiknya hilang loh iya kalau ngambek cantiknya apa iya bener hilang ya udah gitu aja ya ya udah bentar ya ini pacar aku ngajak ketemuan terus nggak nggak tahu waktu kangen ini pacar aku yang satunya aja padunya apa agak jarang banget ketemuan makanya yang ini ketemuan terus makanya terpaksa bohong gitu ini mah ketemuan di taman lampion ya udah makasih ya mas. Yeah. <laughs> <laughs> Hai gimana Mbak, assalamualaikum. Maunya Mbak, sini kantor terdekat mana ya? Iya. Soalnya mau ketemuan sama ini apa pacar saya tapi lu apa kota mau habis. Tahu nggak? Tuh. Uh, bentar, saya angkat telepon, nggak apa-apa ya. Halo, iya, yang iya, iya, ada apa yang? Ah, ketemuan. Ah, nggak bisa yang ini. Aku lagi di Jogja. <tik> iya, beneran. Aku nggak bohong di Jogja. Aku ya, ini di Jogja, jalan kaliurang. Kilometer sembilan kalau nggak salah. Iya. Yeah. Nggak bohong. Nggak. Masa kamu nggak percaya sih? Nggak, yang Masa aku bohong sama kamu? Emang aku pernah bohong sama kamu. Ini aku lagi nganterin bapak beli kacamata. Ya punya, tapi kacamatanya yang kemarin itu rusak. Nggak sengaja keinjak sama adik aku. Huh? beneran yang, aku kan gak pernah bohong sama kamu emang aku pernah bohong sama kamu eh, mbak, kacamata yang warna hitam ada nggak buat bapak saya, yang cocok ya mbak tolong dicariin ya, ya makasih ya mbak tuh tadi kamu denger nggak aku ngomong sama mbaknya yang jual kacamata udah dibilangin dari tadi aku gak bohong, tapi kamu masih ngotot aja seharusnya kamu bersyukur dong punya cowok sejujur kayak aku ini jarang loh di luar sana ada cowok yang sejujur kayak aku iyalah <tuh> iya Ya pak pak pak ntar pak Sorry, sorry aku lagi bikin video YouTube gitu loh Ini cuman <gairan> Itu, kameranya tuh <gairan> Itu loh, oh. Tadi, tadi teleponnya cuma bohongan gitu loh <gairan> apa? Itu loh Pernah gak? Pernah dibohongin gak? Pernah, Ada satu, dua kamera, <gairan> sini, headboard tadi loh di yang, yang mana? Itu. Eh? Di video dari sini. Yang mana tuh? Yang, toh kamera yang mana? Ya, masalah, kan. Kamu kelihatan, Tadi eh? kan? Oh, nah, kan. Iya. kan kelihatan kan? Camera, eh, iya. kan ini lah ya. banyak gitu. Ya, ya enggak lah. Ya Allah. <laughs> itu kameranya di sana. Ini hp Mati. <laughs> tadi tadi mau pergi dikirain aku video banyak gitu toh oh, ya allah <laughs> yaudah sorry sorry tadi kalian nyimak ya nyimak teleponan aku Iya. Oh, pernah dibawa enggak mbak sama masnya oh adik, toh. oh adiknya to kira pacarnya pernah dibawa sama orang lain nggak nggak pernah Tadi sebenarnya aku lagi bikin video YouTube gitu loh. Nah. Teleponannya cuma boongan. Itu kameranya ada di sana. Nah. <laughs> Jadi pura-pura bohong di dekat orang gitu loh. Nah. Bohong ke cewek di dekat orang nggak dikenal gitu loh. Ya udah, mau lihat reaksinya gimana gitu loh. Nah. <laughs> oh punya cowok. 3 4. Nah. Oh satu. <laughs> ada Instagram enggak? Nanti biar Aku promosi namanya apa? Oh nggak usah. Apa? Tiktok nih Oh anak Tiktok. Tiktoknya apa? Aku promosi ini. Instagram apa? H A Hafid dot sekui. Hafid dot sekui. S K I. Oh ya oke. Follow ya guys. Instagramnya masnya ini, nggaknya nggak usah ya. <tuk> Nanti nggak takutnya banyak yang follow ya. Oke, okay. gitu aja ya. <tuk> makasih ya. <tuk> Sorry lo. Asli mana? Wiring. ring. Oh, aku terucuk. Oh. Gak nanya dong. <tuk>